Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel gue Zaini Zaini. Hari ini gua mau nyamperin temen gue yang biasa ternak cupang, dan dia biasa breeding cupang. Yuk, langsung aja kita lihat videonya ke Mana bang, rumahnya bang? Lah deket ya? Oh, siap. Ketopang. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, dengan bang nih? bang Dari wow, lagi? Ini bang Biasa, lagi oh, ada yang lagi saya mau Siap. Ayo, bang. Nih bang ini betina ini betina akhirnya Indonesia ini bisa dilihat teman-teman saya mau coba kau silahkan sama ini super gold Kawan, nah, bisa menggunakan wadah seperti ini atau wadah tempat kecil lainnya. Nah, kita masukin dulu, cupang dan nah, Ini bisa ditaruh dalam pisang, bisa juga pakai plastik. Kalau buat rumah, eh, pemula, saya saranin. terus pakaiannya nah. ceweknya ini kita jodoh-jodohin dulu jadi jangan langsung dari sini kita masukin ke sini bisa hancur ntar petinanya yang ada nggak jadi kita taruh di sini nah diemin kurang lebih 12 jam 24 jam lah kita lihat di sini nanti di sini nih bakal banyak busa-busa kalau udah timbul busa-busa ini baru boleh kita lepas oh iya teman-teman gini nih jadi kalau mau ngelihat betina yang udah siap di breed itu minimal perutnya itu harus udah gendut udah nonton telur ya jadi banyak telurnya jadi bisa maksimal nanti hasil peranakannya ini kita taruh jadi, ini aja begini nih kawan-kawan ini sampai 24 jam lah setelah 24 jam, baru dilepas Jadi ini kita lepas masuk di sini, min, Sampai umur Kalau kawan-kawan pakai wadah ini ke Kelihatan telor ya? Kalau saya kan biasanya pakai ini ya Wadah daun sangat Ini nanti kita ya, balik perempuannya udah bikin baru kita pisahin nah, Di dalam juga ada yang lagi kita jodohin Mau melihat di dalam? Oh, Boleh. Boleh Kita lihat ke dalam Nah ini Ini yang udah kita jodohin Kurang lebih hangat 24 jam ya Udah bisa kita Kita kawinnya langsung nih kita angkat Perempuannya Nah ini Ini betinanya nih Ini betinanya nah. Oke betinanya udah telur ya kawan-kawan nah ini betina nah, itu cowoknya sudah di bawah pohon itu di bawah pelepahnya itu udah banyak dia busa busanya kawan kawan jadi boleh kita lepas ya. butuh waktu berapa lama nih bang kalau untuk dijodohin lagi nih bang setelah ini bang nih kira-kira hampir dua minggu lah dua minggu sampai satu bulan baru bisa kita breeding ulang lagi ini juga ada hasil anak-anak yang usianya kurang lebih normal ya dilihat sih masih kecil ya tuh ya terima kasih bang buat waktu nah, dan ilmunya Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh